Di atas gedung, terlihat seorang pria berkumis yang sedang membidik sasaran targetnya. Ia berpindah-pindah tempat sampai semua targetnya mati terbunuh. Setelah misinya selesai, ia pun kembali ke kantornya. Saat sedang menghadap bosnya, ia diberi misi baru. Namun ia terkejut dan langsung menembak kepalanya sendiri. Bosnya pun kaget. Lalu melihat ke sebuah figura. Dan ternyata, ia salah menempelkan wajah target dengan wajah pria berkumis ini guys